Hai hai hai Sejak zaman dulu ada jutaan jenis tumbuhan dan hewan yang berkembang biak di dalam hutan Maka dari itu apabila hutan dirusak ataupun hilang Maka otomatis para penghuni hutan pun akan kehilangan rumahnya Hal tersebut bisa saja terjadi karena bencana alam atau akibat dari perilaku manusia Namun masuk ke dalam hutan tidak semudah yang kalian pikirkan karena perlu banyak persiapan Apalagi jika kita tidak sengaja memasuki wilayah binatang buas di habitat aslinya, sebagai contoh yakni harimau. Ya, siapapun pasti akan langsung ketakutan jika tahu bahwa mereka memasuki wilayah kucing besar ini. Gak heran karena harimau adalah binatang buas yang ditakuti banyak orang, apalagi hewan ini adalah hewan soliter. Hewan soliter adalah hewan yang hidup menyendiri, baik itu saat berburu maupun saat mengembara. Namun jika hewan soliter ini mengetahui ada yang memasuki wilayah mereka, maka tanpa ragu mereka akan langsung menyerang lawannya dengan nafsu membunuh yang sangat ganas. Seperti sebuah momen menegangkan yang direkam oleh salah seorang pengunjung saat berlibur ke Taman Safari 2, Jawa Timur. Mobil yang diisi satu keluarga dari pengunjung lain ternyata mendapat serangan dari harimau saat berada di kawasan hutan wisata. Terlihat sang harimau mengincar ban mobil yang tengah melaju pelan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 Sebuah video yang dibagikan oleh akun tiktok at terlihat seekor harimau di Taman Safari 2 Jawa Timur sedang menyerang mobil milik pengunjung saat berada di kawasan hutan. Harimau tersebut terlihat membuntuti mobil yang berjalan pelan di sebuah jalanan. Sesekali harimau menggigit dan mencakar ban dan bodi mobil tanpa alasan yang jelas. Menurut keterangan dalam video, kemungkinan besar mobil tersebut baru saja melindas hewan kecil seperti tikus sehingga meninggalkan bekas darah yang tercium oleh harimau ini, yang sering ditakuti jika masuk ke satwa ganas saat ban mobil kita melindas hewan lain seperti tikus dan lain-lain, dan berbekas bau enak pada penciuman macan. Tulis keterangan video. Peristiwa tersebut menarik perhatian pengunjung lain lantaran aksi harimau yang terus mengejar salah satu mobil yang melaju. Para petugas juga dengan sigap mengejar dan mengusir harimau tersebut supaya tidak mendekati mobil yang diserang. Atas peristiwa tersebut, mobil mengalami kerusakan parah pada bagian ban belakang sebelah kiri. Tampak ban menjadi kempes karena gigitan dari harimau. Edukasi agar selalu hati-hati saat piknik ke dalam hutan, walau ada petugas yang jaga hendaknya selalu waspada. Taman Safari 2 Jatim, tulis unggahan tersebut. Video tersebut akhirnya viral dan memancing beragam respon dari warganet. banyak yang memberikan himbauan untuk tetap berhati-hati saat masuk ke area Taman Safari.